Di lokasi syuting persahabat ya kakak Bilar terlihat rangkul peluk Dedek Leslie kejora masya Allah tentunya, terlihat sangat mas rakyut dan bucin banget persahabat ya, kakak Bilar dan ini diunggah oleh Bill Depok nih persahabat ya yang langsung terjun ke lokasi syuting kakak Bilar yang ingin tahu persahabat ya ke kekiutan dari seorang rizky Bilar. Dan kita lihat juga persahabat ya, di sini ada cerita persahabat ya, ada sebuah unggahan dari Fadi Sansko Leslar nih Yang mana sebuah kalimat di situ tertuliskan, berawal dari sini aku mulai videoin Leslar, aku penasaran banget pengen lihat langsung istri Kak Bilar Dan ternyata istrinya asli yang cantik banget imut natural gelis pisang pokoknya Eh pas ketahuan lagi nge-videoin akhirnya nggak dibolahin ada yang nge-videoin Ya udah akhirnya cuma sampai segitu aja videonya Dan masih berlanjut tadi Bang Lintan kan lari dia mau ngambil mobil dedek yang Mercy Dan itu jelas banget keuan yang aku lihat secara nyata Ya ampun cute banget kalian Rizky Bilar Les kejora ternyata kalian aslinya lebih romantis di dunia nyata daripada dunia maya dan pas dalam mobil kan itu dekat banget dong jaraknya Masya Allah kelihatan banget kakak lagi ciumin dedek berkali-kali ya elah nyosor mulu sih hehehe semua muka Lesti diciumin terus sama kakak karena saking gemesnya kakak bucin banget baru kali ini sih ketemu lihat langsung dedek orangnya gimana dan emang baru kali ini aku ngeliat kewuan mereka yang sangat cute banget Udah ya cukup, aku capek ngetik <laughs> Intinya Lesler itu sangat romantis Tuh persahabat ya Ini pengakuan dari salah satu fans yang langsung turun ke lokasi syuting Melihat kekiutan keromantisan dari seorang Rizky Bilar dan Dedek Lesti kejaran di sini kita lihat ada komentar dari Windas Farm Mengatakan Masya Allah jadi pengen ke lokasi syuting juga Kayak kakak-kakak first -kakak tuh <laughs> Memang kiut banget persahabat ya Apalagi seorang kakak Rizky Bilar Tentunya tahan tintinya ciumin Dede Lesti Kricora Masya Allah mudah-mudahan selalu bahagia untuk rumah tangga Lesti dan Rizky billar Dan ke kabar berikutnya kita lihat juga persahabat ya Kita mendapatkan kebahagiaan juga semalam Terpantau, cidukan vitamin semalam juga Ada Dedek Lesti dan kakak Rizky Bilar Ini dinner bareng keluarga besar persahabat. Ya, Masya Allah, tuh terciduk Pakai baju kemeja putih ya Jangan sampai diloloskan <gif> Ini luar biasa di matchnya Yang mudah-mudahan bahagia terus Dan kita selalu dukung, support Apapun tentunya Yang dilakukan oleh Idola kesayangan kita dan selanjutnya juga kita lihat persahabat ada unggahan dari Kak Hian Juni Yang mana tentunya unggahan ini spesial banget Gede oleh sekejuara memakai gaun yang begitu lega, mewah, dan cantik persahabat ya Kalau harga tentunya sudah dipastikan mehong persahabat ya Masya Allah Dan kita lihat juga suatu kebanggaan nama Leslar Tentunya disitu tertulis di gaun mewahnya Dede Elyas di Di sini banyak sekali komentar yang sangat positif diberikan dari akun Rilaku Mas mengatakan, Koko best banget ini bakal jadi gond center untuk wanita berhijab. Love it, masya Allah persahabatnya. Tentunya komentar-komentar yang sangat positif diberikan kepada Koko Hyanjen yang begitu luar biasa membuatkan gaun untuk dedek Lesti Kejora Dan selanjutnya komentar lain diberikan juga dari akun Raina Ansgar Isfara mengatakan Gaunnya beda banget sama gaun-gaun pengantin pada umumnya, keren banget aku nggak bisa move on dari gaun ini Make up dan headpiece nya juga keren banget Sebuah perpaduan yang indah banget Gak tau lagi mau bilang apa best Masya Allah Luar biasa persahabat ya Memang Dedet Lasti begitu cantik Makai gaun yang luar biasa Apalagi tentunya persahabat ya Para desainer bilang salah satunya kak Karen Delano juga mengatakan ini luar biasa persahabat ya masya allah cantik tentunya mudah-mudahan bahagia sekali untuk Dedek Leslie dan Kakak Arisdi Bilar dan selanjutnya persahabat kita lihat juga ada sebuah kabar spesial juga yang kita dapatkan di sini ada sebuah unggahan Chan Calvin ketika diwawancara di salah satu akun persahabatnya yakni netnot Tentunya mengenai soal dedek Lesti kecora Pak sahabat ya Dari dulu sampai sekarang dedek itu pribadi yang sama, sederhana, baik, dan soleha Tentunya para sahabat ya, jadi sudah tak dilakukan Kalau dedek Lesti memang patut sekali banyak orang yang mengagumi Tentu kita sebagai fans sejati harus tetap kompak dan solid Mendukung, mendoakan, hingga mensupport Lesti dan Rizky Bilar dan berikutnya juga kita mendapatkan kabar bahagia serta suatu kebanggaan. Fanbase Leslar masuk kembali ya Tentunya akan bersaing dengan fans-fans yang sangat luar biasa juga dari k Luar biasa nama lesi kejora ini masuk di deretan fanbase yang bersahabat ya. Mari kita tunjukkan kekompakan dan kesolidan kita. Ini diunggah oleh akun Folly Leslar ada sebuah kalimat caption juga yang dituliskan. bread Dwar kita siap bersaing dengan fandom besar. Bergabunglah bersama kami fandom Leslog. Fanbase kentang premium akan bersanding dengan fanbase-fanbase lain di Jukes Persahabat Yatum. Diperhatikan di simak, ini info penting. Mau tahu caranya? Caranya sangat mudah. Yang pertama, ayo download aplikasi Jukes. Bergabunglah bersama kami di fandom rooms Jukes Lesti Kejurah. Yang ketiga tunjukkan kalau kita fanbase lokal selalu bisa bersaing dengan fanbase lokal dan internasional lainnya. Yang keempat kita tunggu kehadiran mulai solo for di fandom room. Jugs persahabat ya tuh. kita harus gabung tunjukkan kesolidan dari fans Leslar, persahabat ya doakan yang terbaik mudah-mudahan bisa bersaing dan bisa mengalahkan fan-fans besar persahabat ya doakan selalu yang terbaik untuk hiduplah kita.